Kita cari ini, Bapak Ananda. Ano nih tanah oh, belang ngomong truk ano? Wei bilang loh. Oke ini, wala jatuh. Ya. Bang. Wah belum nabrak udah kebalik <tuk> dong. Ke dong. Keluar dari dealer dulu, Pak. Minggir, Minggir! minggir. Bapak Nanda, belakangnya gitu. Wih, wih, wih! Kita lagi kebalik, kebalik biaya. Kebalik, wih! Keberang, Bapak, <laughs> bapak, bapak Nanda! Oh, ayo! Oh, gas, gas! Lagi dua Aduh. tim belakangnya gitu. Wih, wih, wih! Kita lagi kebalik, kebalik! Eh, bentar, kita mau keburu keburukan, malah numpang-numpang. Yang 6, yang Yo, ampun, ya diri. ampun, bang, ya ampun, ya bang. ampun ini siapa ini weh weh weh we. bang, cara selamat bang. nih eh bentar, jangan teburuk-teburukan dulu ini. aduh baru keluar, susah. bengkel udah hancur pabrak, tabrak. tabrak tabrak. aku pake <tuk> <buka> putih, <tuk> mana? Man. warna putih, waduh itu warna putih siapa? aku pake putihnya warna apa? woy, itu siapa sih itu? ada roket tuh Nah, iya mereka hijau. Iya yang hijau tak ke yang putih ya. Oh, jodoh, ah, ini Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Sembunyi, Guta, Pak Sembunyi, saya karatik kena Ya, nggak bisa masuk Nggak boleh, siap Siapa ini? ini Udin sama Bapak Ananda Oke Kejar Tabrak dulu Oke, pantat nyahitan Sembunyi, sembunyi Sembunyi, sembunyi Tabrak, pabrak, tabrak Udin Bapak Ananda Bang, Malam di rumah mana, Bang? Enggak tahu ini, muter-muter di pertengahan aja Bang, bang, bang, bang Bandara di mana? Ke bandara, mana ke mana kita nih? Bandara, eh bandara, luar <tuk> sana nih. <lewati>. nih, <tuk> buka, nih. Buka, lihat mobil nah. separuh, nggak lihat Bukan mobil separuh. Kamu ya? Nah, <tuk> <tuk> anjir, <tuk> anjir. Anjir. <tuk> ini mobil separuh nih. Ini mobil separuh. Ini mobil kebuka Ini ini ini ini. Aduh, udah separuh, kita berada di tempat nih. Nah, kita coba lihat, Bapak Mirja nih. Ambil tuh. Oh Deber iya, iya, iya. Welcome, Ayu, Ya lebih. Sini, sini. Ayo ayo Aku ikut Bapak Waduh Kalo.. Ini yang berani Bapak uh. Ini mobil udah yeah. pang, lah, Sini oh, sini menari. Ini kenapa botak Tuh, semua Eh, Yang botak nah ini deh, ibu, nah, oh sini oke okay. ah, ada eh bukan putih udah saya injak oh ini oh, iya, nama -nama. Oh, putih. Siapa itu udah oh, di tar -tar putih. Putih. mobilnya hmm. kok kayak gitu nah, lagi aku sih yang kamu bukan Yaaah Lalu tinggal tiba Bang Anam selamat Oper indonesia menang lawat Oper Di Papua Australia mantap benul Ada ada truk Ada truk tabrak bodi masuk ke sini semua masuk ke sini semua ini. Parah. Eh. ini gimana naiknya ini masuk ke sumur parah dong sumur, sumur. Masuk